Doa masa Advent: Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni. Yesus Kristus putramu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami. Dan membuat semakin banyak orang mengenal engkau dan berani melaksanakan kehendakmu Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencanamu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami Pada akhir zaman, ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan kami mohon kelimpahan rahmatmu agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat ia datang nanti, kami kau perkenankan ikut berbahagia bersama dia dan seluruh umat kesayanganmu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus,